halo sobat abah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya salam sejahtera buat kita, kita semuanya, semuanya. oke okay. um, kali ini abah nggak sendiri seperti yang tadi sudah sobat sobat lihat ada kawan abah di sini yang akan menemani kalau dari panggilan lebih muda tapi sebenarnya kita seumuran ya jangan salahkan beliau uh, dipanggilnya memang tertek ini abah tapi kita seumuran Satu. kita langsung aja ini dia adalah namanya teh Tina, tina, panjangnya? tina, tina, tina, tina, tina, tina, tina, tina, tina, teman teman ke ke tina, tina, tina, tina, tina, tina, tina, gitu. tina, apa nih? Online shop? Online <laughs> ada? Online oh ada shop juga. Ada tina, <laughs> uh, ada tina, tina, tina, tina, sangat menarik dari tina, tina, tina, tina, ikut apa tuh yang di IP tina, tina, itu sekarang oh. saya jalani mm -hmm. uh, Sekarang masih di kelas matrikulasi, jadi baru tahun ini masuk akhir tahun kemarin. Mm -hmm. Dan sekarang masih uh, kelas matrikulasi, dan kalau di sekolah ngajar bahasa Inggris, bahasa inggris bahasa Inggrisnya, yes, teacher English teacher Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, i Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, satu aja yang mungkin bahasa Inggrisnya, bahasa di video kali ini Inggrisnya, tertarik dengan analisa Tanda tangan Tanda tangan Saya itu gabung di sebuah program hmm. Yang di sana melatih para pesertanya Untuk bisa menganalisa tanda tangan Pertanyaan hmm. paling template nih ya dari hmm. situ Emang tanda tangan bisa dianalisa? Nah itu bisa banget bisa Jadi banget. sebetulnya tanda tangan itu bisa diartikan Sebagai transkrip hmm. dari apa yang selama ini tersimpan di pikiran bawah sadar. Hmm. Wow. Jadi <laughs> sebenarnya tanda tangan itu bukan hanya sekedar coretan, tapi itu juga merupakan cerminan dari uh, ungkapan juga ya bisa disebutkan ungkapan dari apa yang tersimpan di alam bawah sadar, di pikiran bawah sadar. Oke, okay. berarti ini sangat lekat dengan dunia psikologis, ya di sekolah pernah nggak ibu praktekin ini dalam kepentingan sekolah misalkan dengan murid dengan dekatkan kerja, atau dengan warga-warga sekolah lain? Iya dengan murid sering. Hmm. <laughs> kalau saya lihat daftar hadir kalau ujian kan ada tanda tangan semua ya. Sesuai. Saya sering e, melihat oh e, si A ini kurang lebih punya latar belakang yang seperti ini ini, -ini sesuai dengan pola-pola yang saya pelajari di bisa apa Jadi bisa apa ya? Hmm, kalau bahasa Sunda bisa moong gitu. Moong oh. <laughs> no emosi. Mana mana mana? <laughs> Jadi di program yang saya ikuti itu mungkin ada ya beberapa program-program yang lain yang sama menganalisa tanda tangan. Tapi di program yang saya ikuti itu menganalisa eh, emosi negatif yang tergambar dari tanda tangan seseorang yang menjadi mental block seseorang. Oke. Okay. Terus setelah tahu tentang sisi negatif dari orang tersebut lewat tanda tangannya, kesetunya dimana? Nah, kelanjutannya setelah dianalisa tanda tangannya, setelah ditemukan mental blocknya seperti apa, ada program lanjutannya yaitu terapi. Terapi oh. membersihkan lah ya istilahnya atau meluruskan emosi-emosi negatif sehingga ya emosinya Uh, bersih lah gitu ya, membersihkan sampah-sampah okay. emosi gitu. Jadi memang untuk di emosi negatif tadi hmm, ya Jadi uh, lebih ke self-healing bisa di Self-healing self berarti memang kesananya kepada dirinya sendiri juga nih, ya? yeah. Selanjutnya untuk dirinya sendiri hmm. Tapi di, dibuka mungkin ya jendelanya sama terbina juga Atau sama yeah, yeah. Uh, terapis yang lain yeah. Ada bisa dibocorin bikin terapi terapi macam gimana sih kalau udah dibaca tangannya di orang ini? Terapi ini yang cocok nih buat ini atau apa aja gitu yang ada di uh, analisa tanda tangan catatan ini? Ya, yeah. uh, yang pertama itu ada rukiah mandiri. Jadi sebelum Wow sudah <laughs> rukiah mandiri bos? Iya. Iya. Gitu-gitu kan? Ya enggak, rukiah mandiri beda ya, enggak enggak enggak yang seperti apa? Rukiah sarjana gitu, oh, bukan? Tapi Rukia secara mandiri lebih tepatnya karena kan ini self healing ya, jadi mm -hmm. kalau self healing itu kan fokus ke dirinya sendiri. Mm -hmm. Terus niatnya juga dari niat diri sendiri. Susah sih kalau misalkan kita mau self healing ceritanya nih, tapi di sama orang, sedangkan si dirinya sendiri nggak ada niat yang besar gitu untuk self healing dirinya sendiri. Jadi harus motivasinya internal, gitu. Saya sendiri itu yang udah rasakan kenapa saya awalnya bergabung ke situ. Awalnya saya yang diterapi, jadi saya tertarik dengan analisa tanda tangan. Ada yang nawarin waktu itu yang ayo siapa nih yang mau dianalisa tanda tangan, kok tertarik gitu. Aku tuh mau gitu. E, setelah itu saya di analisa tanda tangannya, terus e, melakukan self-healing yang diarahkan oleh coach saya waktu itu. Terus e, tertarik juga untuk mempelajari ilmunya bergabunglah di sana. Nah, penasaran ya? Aba juga penasaran. Kita akan langsung aja ke praktiknya dari tehtina, Seorang tehtina akan membaca tanda tangan dari beberapa tanda tangan yang sudah siapkan termasuk tanda tangan abah juga nanti ya. Nah ini ada tanda tangan entah dari siapa. Ya. Pokoknya tugas tetina di sini adalah untuk menganalisa betul, menganalisa okay. betul. Dia ini orang yang lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Perasaan daripada logika ya. bisa cewek, ya. Kayak gitu <laughs> biasanya, eh, cowok juga bisa ada kan? ya? boleh dikira sedikit dari mana tuh cara itu. Ini Atau. dari bentuk awal tanda tangan, bentuk awalnya Iya. Dari bentuk silah. awal tanda tangan, saya nggak ngasih tahu yang mana okay. ya. <laughs> yes. uh, ini dari pola yang saya lihat di sini. Pemilik tanda tangan ini memiliki karakter yang lebih bukan karakter ya dalam menentukan sebuah tindakan dalam pengambilan keputusan dia ini lebih mengedepankan logika daripada perasaan terus ada juga pola asuh ya bukan pola asuh ya jadi ini kadang kita juga sering mengaitkan dengan pola asuh jadi seseorang yang mendapatkan pernah mendapatkan sebuah tindakan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, baik itu dari orang tua, dari keluarga atau orang-orang terdekat. Nah, kadang dari pengalaman saya menganalisa beberapa tanda tangan, sering sekali ditemukan yang seperti ini. Jadi, tipe tanda tangan yang mencerminkan bahwa pemilik tanda tangan tersebut pernah mendapatkan tindakan yang membuat perasaan tidak nyaman di waktu kecil. Nah, biasanya ada eh, dari Tindakan orang tua yang terlalu keras, misalnya, atau dari e, tindakan orang tua yang membanding-bandingkan, untuk solusinya e, ini biasanya kita memberikan saran untuk melakukan terapi dengan terapi memaafkan, atau biasa disebut dengan hoponok Ho Ya, hoponok Ho itu awalnya dari Hawaii, tapi e, ya, kita adaptasi lah dengan. Kebiasaan kita ya, apalagi e, sebagai muslim misalnya, itu opono-pono -opono itu bisa dilakukan dengan kita membayangkan seseorang atau suatu kejadian yang kalau kita ingat muncul perasaan nggak nyaman. Caranya, dibayangkan, lalu setelah dibayangkan kita mengucapkan empat kalimat maafkan saya, saya menyesal, saya mengasihi mu, terima kasih. E, kadang muncul perasaan yang paling nggak enaknya itu Boko, kenapa saya yang harus minta maaf? Padahal, dia oh, yang harus minta maaf sama saya. Nah, disitulah e, proses apa namanya, perang batin lah, istilahnya ya. Kenapa? Dari sana kita belajar ikhlas, belajar menerima bahwa ya, namanya seorang hamba. Sama hamba itu nggak ada yang lebih tinggi tingkatannya lah, justru yang lebih tinggi tingkatannya itu yang berani memaafkan. Jadi terapi maaf ini sebetulnya untuk ya membersihkan emosi-emosi negatif. Jadi menghilangkan dendam lah istilahnya. Sedangkan dendam itu sampah emosi yang paling membebani lah. Gitu. Jadi untuk menghilangkan dendam, untuk menghilangkan emosi-emosi seperti itu dengan terapi opono-pono yang isinya memaafkan. Nah ini berlanjut ke yang berikutnya Ini ya. yang punya saya. Ini. Ada ide yang terpendam Oke okay. Jadi sering ada pemikiran-pemikiran yang kurang bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran tersebut Ada pengalaman waktu kecil yang kurang menyenangkan juga Kalau belum Oke, okay. oh, <laughs> <laughs> Berikutnya? Ada selain tadi pemikiran-pemikiran yang ter dan ada juga pemikiran-pemikiran yang saling bersinggungan Jadi I mean. karena terlalu banyak ide Tapi ide tersebut bersinggungan gitu Nggak sinkron Jadi akhirnya ya si ide-idenya itu susah untuk terrealisasi hmm. Ada percaya diri yang dipaksakan juga Ini oh. ada kaitannya dengan usia juga sih sebetulnya Setengah dari usianya yang sekarang Itu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan tidak menyenangkan solusinya ya sama seperti yang tadi ya dengan mengho'opono-pono jadi mengho'opono-pono ini bukan hanya seseorang tapi juga sebuah kejadian misalkan ada sebuah kejadian yang paling muncul perasaan gak nyaman ketika diingat nah itu dibayangkan lalu mengucapkan empat kalimat yang tadi terus untuk ide-ide uh, yang bersinggungan itu bisa uh, dengan sausi rajin rajin tulis jadi rajin rajin menulis itu kalau misalkan punya ide atau punya pikiran apa bisa di list jadi kalau misalkan apa namanya terlalu banyak ide yang tidak bisa diekspresikan dengan ditulis kita bisa satu persatu lah untuk merealisasikan ide-ide tersebut jadi nggak enggak saling bersinggungan tapi di mana kita membutuhkan congkakan dari ide-ide itu bisa nala di saat yang tepat kita bisa merealisasikan ide-ide tersebut itu tadi ya sobat apa sekalian di mana yang sudah diperagakan sama tektina dina eh, sangat banyak yang bisa abah ambil terutama masalah solusinya di closing statementnya terakhir ini Abah ingin minta beberapa poin ditemui dari Christina, khususnya tentang kaitan sama topik kita, apalagi terkaitnya dari topik ini tentang sharing dan afirmasi. pokoknya untuk ah itulah <laughs> ya. tentang bagaimana kita me mengatasi mental block ya. ya. Jadi uh, mental block itu sebetulnya nggak semua orang sadar bahwa dia itu membawa-bawa mental block dari kecil gitu. Nah. Jadi kenapa analisa tanda tangan ini perlu menurut saya ya karena yaitu tadi kan, kesadaran akan kita bawa block itu nggak semua orang sadar karena block itu eh, kebanyakan tersimpan di pikiran bawah sadar Nah cara membersihkannya itu macam-macam dari mulai Rukiah Mandiri itu yang paling dasar Rukiah Mandiri itu yang paling dasar jadi sebelum lanjut ke self-talk ke Ho'oponopono itu Rukiah Mandiri itu yang paling awal dilakukan baru lanjut ke e, langkah terapi selanjutnya nah yang paling mendasarinya itu adalah melakukan self-healing yang self-healingnya itu bisa dilakukan dengan memberikan afirmasi-afirmasi positif setiap hari kepada diri sendiri, supaya jadi si pikiran kita itu terus dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, itu tadi ya, dan salah satunya ini juga harus bisa apa praktikkan, ya, karena tanda tangan yang tadi saya ceritakan, tanda ya, tangan apa. Terima kasih sekali untuk Tentina Martina yes, atau sepertinya Mau ngobrol bareng dengan di sini, Sharing tentang berbagai informasi yang pasti sangat bermanfaat Dan nanti kalau misalkan kalian ada yang tertarik tentang aneksi standar tangan kalian bisa, bisa menunggu nomor di bawah ini? <laughs> boleh mention nomornya di sini. Pokoknya bisa ke Tentina Yo orang Garut juga masih aslinya orang sekitaran. Ya asli dari Tarogong Tarogong Datang aja ke Tarogong teh, <hä shake> Oke, ya. terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, silahkan kritik, saran, komentarnya tulis saja di kolom komentar ya. Halo, kalam. Bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.